ini persiapan mau muat ikan di lokasi nelayan bosku. mau dikirim ke pabrik ke bosku. kita lihat seperti apa. Để không bỏ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 Sangat bosku, karena muatannya sudah penuh, bos kita mulai jalan, bos muatan. Hari ini bosku hari yang terakhir pengiriman ke pabrik soalnya nanti besok libur bosku menjelang lebaran sih jadi hari ini hari terakhir pengiriman ikan ke pabrik ini muatan yang saya bawa kurang lebih beratnya 25 lah 2 ton limang pintar. kadang juga bisa lebih Lalu pantura Ada mobil, bos Banyak pedagang di bahu jalan. jadi jalannya semakin sempit. jalur pantura bosku. Sudah mulai padat bosku. banyak harus mudik bosku. Allahu akbar. Allahu akbar. Laa الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر, الله أكبر لا al